Yuk, belajar dari warga Malaysia terkait ibadah kurban. So, ini salah seorang Ustadz yang ada di Aceh, guys, yaitu Ustadz Masrul ID Ustadz menjawab, "Jadi, di sini ada sebuah pertanyaan mungkin seperti itu, dan di sini dari perkusi Aceh Channel." Nah, buat teman-teman semua, langsung saja di like, share, komen, dan subscribe-nya. Linknya ada di deskripsi. So, di sini kita kata ustadz ini belajar daripada Malaysia berkenaan dengan kurban. So saya penasaran sekali apa yang harus kita belajar daripada Malaysia. Jom kita tengok videonya. Let's go. Kawan dari Malaysia, mereka berkunjung ke Aceh pada hari raya Idul Adha dan melaksanakan hmm. korban di Aceh mengajak keluarganya. Masya Allah. Sedap. Ada dua perbedaan pendapat para ulama tentang di mana melaksanakan korban okay. Sebagian ulama berpendapat, korban itu seperti zakat harta Seperti zakat, di mana harta itu berada, di situ dilaksanakan zakatnya Di mana orang itu berada, di itulah dilaksanakan korbannya Tapi tidak sepakat demikian, ada pendapat yang kedua katakan Bahwa melaksanakan korban di tempat yang orang lebih membutuhkan juga dibolehkan Tidak hmm. harus demikian jadi dalam hal ini saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, bahwa bila di kota Banda Aceh korbannya sudah terlalu banyak, kenapa tidak di kampung-kampung ini mengantarkan korban itu ke tempat-tempat di mana warganya tidak pernah mengenal korban kecuali nama saja. Dan ternyata itu sudah diperhatikan. Di Arab Saudi pada saat musim haji, itu jumlah binatang korban berikut dengan dam hampir 5 juta ekor kambing. 5 juta ekor, bayangkan jemaah haji Sekitar 2 juta orang Oke lah 3 juta dengan warga Arab Saudi 3 juta orang Kalau tiga juta orang ini berkorban Artinya ada tiga juta ekor kambing Itu genosida kan, ya? Itu belum lagi nanti ada dam Hampir rata-rata jemaah Minimal ada satu dam Minimal dam tambah tua Oke lah ada yang ambil haji ifrat nanti tidak ada dam Tapi nanti yang praktek tambah tua ini Ada dam karena pelanggaran yang lain. Di 3 juta jemaah, tiga juta ekor korban Berikut 3 juta ekor dam 6 juta ekor kambing Penduduk Arab Saudi hanya sekitar 20 juta orang Gak sanggup masing-masing mereka menghabiskan kambing Satu hari satu ekor Betul. Nah, Maka apa yang terjadi? Pemerintah Arab Saudi kemudian beri pihak Daging dam dan korban ini Kemudian dikirim ke negara-negara muslim yang memerlukan Bahkan ke negara non muslim yang memerlukan Dalam bentuk daging kaleng karena kalau daging utuh akan busuk, maka dikalengkanlah. Jadi sekarang dalam kasus kita saya kampung-kampung di banda Aceh itu sudah surplus e, korbannya, maka antarkan korban ke tempat di mana praktek korban itu sangat jarang. Jadi saran saya e, sering terlihat di kampung kami ada spanduknya, di kampung kami tahun ini ada korban 30 ekor kambing, 15 ekor lembu. Masya Allah. sayangnya, dam sebanyak itu diselesaikan secara adat dalam satu hari 15 ekor lembu dengan 30 ekor kambing disembeli dalam satu hari dibagi tumpuk, benar prioritasnya untuk pohon diberikan kepada orang miskin tetapi yang kita tahu, orang miskin itu kalaupun di rumahnya ada kulkas freezernya itu kecil, masuk dalam refrigeratornya jadi maksimal hanya 3 tumpuk sudah penuh kita berikan lebih pusing mereka deh, nggak ada tempat lagi Ketika orang miskin sudah tidak mampu menampung, pertanyaannya kemana daging korban ini meluncur? Ke rumah-rumah orang kaya. Kenapa? Karena di rumah orang kaya ada freezer besar yang mampu menampung seekor gajah di dalamnya. Nah, akhirnya korban yes. lebih bermanfaat kepada orang kaya Daripada kepada orang miskin Makanya untuk ukuran bandar aja Saya menyarankan Agar korban itu jangan sekaligus selesai disembelih Di hari pertama Bagi hari kedua, hari ketiga, hari keempat Kalau ada 40 ekor kambing Hari pertama 10, kedua, 10, ketiga, sepuluh keempat, sepuluh Dan tidak mungkin mudah untuk melaksanakan ini Kecuali kalau pemerintah meliburkan Idul Abha berikut dengan tiga hari tersniq Maka tadi ah, pada betul, acara ya. pesijuk jemaah haji Di Disnaker Mobduk Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Kependudukan, kebetulan kepala dinasnya sekaligus menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekda, saya bisikan ke beliau, Pak, tolong sampaikan kepada Bapak Plt Gubernur agar berani mengambil sikap untuk meliburkan Idul Adha empat hari berturut-turut, mengisi kemuliaan Hari Pasri. Karena kita sudah diberikan leg spesialis dan undang-undang khusus ini. Yang ini belum sanggup kita isi, tiba-tiba ditambah dengan kanun poligami. Yang pindah masalah ya. Nah, maka, coba isi yang sudah ada dulu, baru nanti kita cari yang lain lagi. Nah, makanya, boleh melaksanakan perubahan di tempat di mana orang membutuhkan. Dan sangat disarankan. Minimal dengan hal demikian, manfaat pertama, fakir miskin mendapatkan haknya. Yang kedua, silaturahmi kita bertambah luas. Yang ketiga kalau nanti ada kerabat kita ingin kawin ke sana, mas kawinnya udah turun sedikit. Ya, yang keempat kalau sekali-kali lewat ke sana terjadi kecelakaan, tidak akan dieksekusi sembarangan. Kenapa? Pak kecilnya, bapak ya. orang nggak yang tak kerubuan berusaha. maka kita selamat. Ada banyak manfaat ketika kita mau berbagi. Jadi, Masya Allah. Ada tambahan sedikit, Ustaz. Yes, uh, seandainya dikirim dalam bentuk utuh, memungkinkan juga, Ustaz. misalnya. Kalau kita ada 10 ekor lembu di satu tempat, kemudian satu ekor dikirim ke tempat yang lain, apakah dalam segi hukum dibolehkan? So? Ada ada kurang, ada lebihnya. Kekurangannya, saran Nabi kepada orang yang berhormat untuk menyaksikan proses penyembelihan. Betul. Tentu saja dengan dikirim dalam keadaan utuh, kita tidak lagi menyaksikan kekurangannya kalau disembelih di tempat ini kemeriahan pelaksanaan kurban di tempat tersebut kurang terasa mereka hanya menerima daging utuh saja padahal perintahnya dalam Al-Qur'an tersebut liyashhadu mana fi'alahum wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min ba'imatil an'am hanya mereka menyaksikan manfaat-manfaat milik mereka, dan mereka bertakbir menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah diketahui. Kenapa bertakbir? Berdasarkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka dari daging binatang kurban. Maka, kalau daging binatang utuh diserahkan kepada mereka untuk dilaksanakan. Tentu saja akan lebih meriah di tempat tersebut itu. Mereka mulai dari proses penyembelihan Ada takbir Allahu Akbar, Allah, Akbar Dan mungkin saja dipertemukan dua-duanya Kita antarkan kurban ke tempat tersebut Dan kita ikut proses penyembelihannya. Tentu nah, saja setelah selesai salat id di sini Atau langsung bergabung salat id di tempat tersebut Makanya sekarang banyak kawan-kawan dari Malaysia mereka berkunjung oh. ke Aceh pada hari raya Idul Adha dan melaksanakan kurban di Aceh mengajak keluarganya. Masya Allah. Lalu kalau tidak kita yang di Bandar Aceh sekali-kali ke Maheng ataupun Pecakung untuk melaksanakan kurban di sana untuk bersama-sama dengan warga masyarakatnya untuk kebersamaan itu terlihat. Oke okay, guys, dan selesai videonya. So itulah tadi penjelasan daripada Ustadz Masrul ID bahwasanya berkurban itu boleh di tempat di mana diperlukan macam tuh. Jadi banyak orang yang mungkin hanya mengenal kurban saja tapi tidak menyaksikan ya macam macam penyembelihan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu guys. Jadi buat teman-teman semua sangat-sangat beruntung apabila kalau di bandar ya apabila kita lihat sangat-sangat banyak sekali hewan Hewan kurban, tapi kalau di perkampungan itu sangat sedikit sekali. Semacam di tempat saya ini ada tiga ekor sapi dan juga enam ekor kambing itu sangat banyak sekali guys ya. Di sini tuh sampai kemarin tuh ada yang lebih seperti itu dan masih kita salurkan kepada fakir miskin seperti itu guys. Sedangkan kalau di kampung saya itu nggak ada sama sekali istilahnya hewan kurban. Jadi buat teman-teman semua ini juga merupakan pengajaran bagi kita bahwasanya kita boleh berkurban di tempat lain, tapi memang afdolnya kita melihat. Ya kan, Tapi, kalau tak boleh melihat tak apa kita ambil daripada uh, pendapat yang kedua, kita boleh untuk menyembelih di tempat yang lain, sehingga kita pun tidak menyaksikannya. Akan tapi kita pasrahkan amanah, sama halnya sekarang itu ada amil zakat yang ada di Indonesia ini. Jadi, kita menyerahkan uang saja kepada amil zakat, lepas itu kita pasrah saja, tak menengok. Uh, bisa jadi, kita hanya boleh ditontonkan videonya, macam tuh. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai saya semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kurban kita ya kan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala puasa kita, doa-doa kita dihijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila diselah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh